Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya VNSK Official. Oke okay guys, jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alik Musn lagi guys. Oke, okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama.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 Oke, okay guys. Lanjut ke episode yang ketiga. Oke, okay guys, selanjutnya ke episode yang keempat. Oke okay, Guys sini ke yang kelima. Oke okay, guys, okay, selanjut ke presiden okay, okay, yang ke-6. Oke guys, selanjut ke presiden yang ke-7 oke okay, guys selanjutnya ke yo ke delapan Oke okay, selanjutnya berusaha ke yang ketujuh eh, ke sembilan hehehe Mending ya kan Iya. Oke guys selanjutnya ke yang ke sepuluh Oke, okay, selanjutnya ke episode yang ke-11. Oke, selanjutnya ke episode yang ke-12. Oke okay, guys, selanjut ke <laughs> okay, guys, selanjutnya yang ke-13. Oke guys, selanjut ke yang ke-14. Oke ke presiden yang ke-15 Oke guys selanjut ke presiden yang ke-16